Saya mulai kecil ngajinya di abah saya sendiri di kampung. Dasar-dasar agama, kemudian hmm, lulus SMP. Lulus SMP saya dipaksa untuk mondok. Beberapa kali mondok pesantren, tajribah, tajribah, tajribah, kerasan. Soalnya rontok beling. <gup> Alhamdulillah kerasan pertama di Sayyidi Sheikh. Yaji Abdullah Fakih Langitan Alhamdulillah disitu kerasan Dan Banyak Ujangan-ujangan dari beliau Ngaji-ngaji ke beliau Walaupun saya termasuk Santri yang Ya itu tadi beling, <luluh> beling. Tapi beling belingi santri kalau di pesantren ya Insya Allah dapat barokah Alhamdulillah tiga tahun Saya di Langitan Kemudian kalau ditanya tentang suka dukanya ya, ya, ya umumnya santri saja. Umumnya santri kita ngaji, ya. mulai, mulai kecil yang saya rasakan, awalnya memang saya dipaksa, <girly> dipaksa untuk mondok <girly> dipaksa untuk mondok Tapi ya alhamdulillah, akhirnya ada tiga yang ini yeah. Target, target saya cuman is kepingin, kepingin, manfaat, kepingin dapat barokah itu aja bahkan saya cita-cita kepingin jadi mubalek sama sekali nggak ada cita-cita saya sederhana sederhana sekali pokoknya mulai toko pondok Isok isuk mulang ngaji mohon mat, dari langitan terus saya ke bunga ke asrama pesantren taklimul Qur'anil alim di situ yang lumayan lama kurang lebih 13 tahun dipaksa malih pamit ke Romo Abdullah Fadji, beliau beliau Dagu, binanang di nangkini yai, gie yai, pulau tetep langitan tapi mangke kilatan kali siaman. Jadi akhirnya beberapa kali Ramadan, saya wajib ngaji di langitan, beberapa kali Ramadan saya wajib ngaji di langitan, pindah memperdalam Al-Quran di tali quranil al campuran bunga Gresik ke Hadrutus Syekh. Kemudian jemaat Bakir. Di situ yang lama, di situ ya di samping ngaji, tarbiyah juga Riyadhah. Di bunga itu, gue nih Riyadhah kiainya tuh kiai kiai Tasawuf. Jadi di situ saya di tempa untuk ngaji soal hati, ngaji tentang kehidupan. Sehingga akhirnya terinspirasi dari itu. Saya kalau ceramah itu biasanya realita kehidupan. Saya ngenteng-ngenteng, saya cilih-cilihin. Saya nggak pernah materinya berat-berat, jeru-jeru nggak tahu Pak mat Soale, soale saya nggak bisa. <laughs> Isu saya mengceritai-ceritai ringkas-ringkas -ring -ring -ring -ring. ini. Di situ mawon, simpel. Terus pernah sebentar, dolenan di Mekah sebentar, ya. Dolenan tak bersehat. <laughs>